Ketika orang tua bingung cara mengecek status keaktifan nisan anaknya, yuk simak penjelasannya. Silakan buka browser Anda. Lalu ketikkan https.2 garis miring garis miring nisan.data.kemdikbud.go.id garis miring pada address bar atau URL. Halaman pencarian seperti di monitor Anda. Selanjutnya ketikkan nisan pada kolom masukan nisan. Berikutnya ketikkan nama ibu dari siswa pemilik nisan tadi. Nah di sini nama ibu tidak perlu lengkap. Cukup tiga huruf saja dari nama ibu. Contoh nama ibunya Siti Fatimah. Anda bisa cukup mengetikkan SIT atau ITI atau FAT atau MAH karena akan lebih mempermudah pencarian. Setelah itu centang capta dan klik cari data. Nah nisan siswa Anda muncul seperti di monitor berarti siswa tersebut telah aktif di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah atau bentuk satuan pendidikan lainnya. Jika Anda mencoba melengkapi kolom data di sebelah kanan dengan benar maka akan dapat kita ketahui sekolah atau madrasah di mana siswa tersebut aktif. Fitur pencarian nisen ini juga disebut verval mandiri. Demikian terima kasih.